Vlog Dede Alasti dan kakak Bilar Ke Turki nih Sahabat ya akhirnya Sampai Bandara Istanbul Ngobrol sama Bude Jogja Tuh judulnya para sahabat ya Ini cute banget Wajib kita nonton Yuk cus ke channel YouTube-nya Leslar Entertainment Karena situ baru saja di up Video terbaru vitamin bahagia Dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya, para sahabat, ya, kita lihat juga di sini ada sebuah kabar yang mengejutkan dan sekaligus tentunya membuat kita agak sedikit lega, nih, para sahabat, ya, di channel YouTube-nya Kobas. Ini, kakak, bilar tentu tadi, para sahabat, ya, ini mengunjungi. Polda Metro Jaya nih sahabat ya berita terbaru kakak Aris Gibilar sambangi Polda Metro Jaya nih sahabat ya wow tentunya bakal ada sesuatu yang membuat heboh juga nih persahabat ya netizen haters yang selalu nyinyir siap-siap aja kalian pasti keciduk oleh Gamilar yang sudah tentunya sambangi Polda Metro Jaya postingan tersebut pun diunggah Dari pos kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan banyak dibanjiri komentar, banyak respon yang diberikan dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram underscore Anuskor Armini mengatakan Siap-siap kau Riziku, sudah muak dengan celetahmu, lanjutkan bang Wow, terjunjuk sama si Rizin nih para sahabat ya Dan kita lihat juga komentar lain dari akun DJ underscore Iin mengatakan Pantasan siku yang risih udah gak pernah komen di posting bang lagi, udah ketar rupanya tuh persahabat ya siap siap aja. Tentunya haters yang selalu nyinyir, yang selalu fitnah, yang selalu menyirutkan idola kita pastinya bakal diciduk persahabat ya. Mudah mudahan apapun yang dilakukan kakak bilarah selalu diberikan kemudahan, amin ya robbal alamin. Selanjutnya juga persahabat ya kita lihat keunggahan kakak Bilar Tadi story nih persahabat ya tepatnya 3 jam yang lalu kakak Bilar mengunggah sebuah postingan foto nih Keren banget nih persahabat ya Wow luar biasa ini momen ketika tentunya pernikahan persahabat ya Dan kita lihat salvox sama kalimat gadsen yang dituliskan oleh kakak Bilar Bang, maaf ya posting foto abang di IG saya @aktorliminho katanya tuh, aduh, ada-ada aja nih kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia, nih, persahabat ya hingga banyak dibanjiri komentar, banyak respon yang diberikan persahabat ya ada komentar dari akun Rajasi yang ikut berkomentar, gantengnya siapa sih ini katanya tuh, <laughs> masya Allah banget. Dan kita lihat juga ada Bang Putra Siregar yang ikut berkomentar. Ini Liminho versi gemoy, hahaha katanya tuh persahabat ya. Ini Liminho versi gemoy kata Bang Putra. Ini cute banget. Mudah-mudahan saja. Tentunya kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin ya Robbal Alamin. Selanjutnya juga persahabat ya ada info sekaligus kabar bahagia dan selalu membuat kita bangga nih persahabat ya. Tentu kita akan dihadirkan kembali acara paling bergensi. Perhatikan persahabat ya di postingan ini Acara Indonesian Music Award 2021 tanggal 6 Desember Akan live dari studio RCTI ini persahabat ya Tentu dalam acara Indonesia Music Award ini Inilah kesayangan kita masuk di nominasi persahabat ya Perhatikan video default Tanggal 12 sampai 29 November Tuh dicatat ini Periode votingnya persahabat ya Dan kita lihat juga ke slide berikutnya Kategori kolaborasi of the year Itu ada Ungu dan Lesti nih persahabat ya Dengan lagu bismillah cinta Wow Masya allah bangga persahabat ya Akhirnya adalah kita juga masuk Kategori kolaborasi of the year Dan selanjutnya Dede Elasti kejora pun ini masuk kategori social media artist of the year. Wow, ini luar biasa persahabat ya bersanding dengan penyanyi pop yang mana tentunya kategorinya aja nominasinya persahabat ya artis-artis papan atas seduh berat banget persahabat ya dan di sini Dede Elasti ini satu-satunya penyanyi dangdut yang bisa bersanding dengan penyanyi pop nih persahabat ya luar biasa dan kita lihat juga. Dinda pun ini masuk kategori nominasi Female Singer of the Year. Wow, luar biasa persahabat-persahabat ya. Di sini tentunya bersanding dengan Teh Ocha juga. Aduh, luar biasa suatu kebanggaan. Dinda pun ini masuk top nada sambung pribadi. Wow, dengan lagu Kulapas dengan ikhlas, Masya Allah, wanita. Menyanyi dangdut, satu-satunya yang bisa tentunya masuk di nominasi tersebut persahabat ya. Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan. Masya Allah, mudah-mudahan persahabat ya, bismillah, perjuangan kita masih panjang nih persahabat ya. Mudah-mudahan bisa tentunya membanggakan untuk kita semua. Dan perhatikan juga nih persahabatnya diunggahan, bitterbutur, underscore, yang diripas oleh angkun lesti Bilar galeri underscore. Tentunya tidak lesti, sini masuk tiga kategori. Ini Mas Naba, dia ya, Frosty di tiga kategori ini, cuman dia satu-satunya Artis dangdut, menang kaga belakangan yang jelas gue bangga. Wah, wow, masya Allah banget ya pastinya kita bangga. Wanita penyanyi dangdut, satu-satunya yang bisa masuk di tiga kategori ini dengan tentunya... Pesaingnya luar biasa nih persahabat ya artis-artis papan atas Dan kita lihat juga nih persahabat ya banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan dari para fans Ya, ini dari akun Instagram ini juga dimenuhkan sebuah kalimat persahabat ya Masya Allah, satu-satunya penyanyi dangdut yang masuk nominasi ini Menangkal urusan belakang yang jelas Bunda Utun masuk nominasi aja Udah Masya Allah banget persahabat yang Bangga, wow Tentu kita kompak, mudah-mudahan saja ada rezekinya Bunda Utun persahabat ya Dan kita wajib dukung yang terbaik